yang akan digunakan. oke okay, baik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh uh, narasumber sebelumnya Pandaru Buati dan juga Ibu Kapus bahwa untuk hari ini gitu ya, hari ini kita pengenalannya itu adalah tentang aplikasi untuk asesmen nasional gitu ya dan juga soal-soalnya berkaitan dengan aplikasi asesmen nasional. E, berikut untuk aplikasi yang akan dipakai, gitu ya. Untuk e, peserta, gitu ya. Untuk peserta maupun proktor, itu ada aplikasi masing-masing yang akan digunakan, ya. Yang pertama adalah aplikasi yang namanya Exam Browser. Aplikasi Exam Browser adalah aplikasi yang digunakan oleh peserta tes, gitu ya. Yang kedua adalah Proktor Browser. Proktor Browser adalah aplikasi yang digunakan oleh teman-teman proktor gitu ya atau teman-teman uh, operator sekolah gitu ya, atau teknisi atau uh, di sini koordinator yang menggunakan aplikasi proktor browser. Nah uh, tampilannya sedikit sama ya Bapak Ibu ya tampilannya sama perbedaannya hanya spesifikasi terkait dengan uh, komputer yang digunakan seperti itu. Kalau proctor browser spesifikasinya itu tidak banyak berbeda dengan exam browser yang digunakan untuk peserta tes. Exam browser ada beberapa spesifikasi yang uh, kami tentukan gitu ya. Jadi kalau memang komputernya spesifikasinya tidak sesuai dengan uh, dengan spesifikasi eh, apa dengan uh, requirement dari si aplikasi, maka aplikasinya tidak akan bisa dijalankan. Yang pertama yaitu operating system untuk uh, aplikasi akan ada aplikasi Windows, Linux, Mac dan juga Probook. Tetapi untuk saat ini yang masih kita uh, uji cobakan gitu ya secara masif baru uh, Windows-nya saja seperti itu. Jadi operating system di sini kita batesin yang bisa digunakan adalah Windows 7 ke atas gitu ya. Di sini Windows 10 ya. Jadi aplikasinya mendeteksi Windows 10, mendeteksi operating system yang digunakan oleh komputer gitu ya. Jadi ini bisa digunakan adalah Windows 7 ke atas ya. Jadi kalau seperti Windows XP, Windows 98, Windows 2002 itu bisa berjalan seperti itu. Yang bisa kita buat satu giga uh, bawah 1 gitu itu ini itu satu uh, giga ke atas you know. display resolution gitu ya atau resolusi layar monitor jadi resolusi layar monitor Komputer yang digunakan oleh peserta tes itu juga kita batasi, gitu ya. Ada requirementnya, yaitu harus di atas 1.024 kali 720, seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satunya, nih ya, Bapak Ibu ya, spesifikasinya harus atau sama dengan 1.024 kali 720 ya, 1.024 lebarnya, 720 adalah tingginya. Nah, uh, jika salah satunya kurang dari angka ini, maka aplikasinya tidak akan bisa berjalan. Contoh, misalnya lebarnya sudah 1024, tetapi yang bagian kanan nih tingginya hanya 620, maka si aplikasinya tidak akan bisa dijalankan. Itu akan ada tanda silang. Jadi dua-duanya harus di atas sini, harus di atas 1024 kali 720. Kebetulan di sini. Uh, komputernya dihitung, jadi lebih 300 gitu ya. Di atas dari angka-angka tersebut, maka bisa dijalankan. Maka ada tanda checklist ya. Oke, okay. yang berikutnya adalah harus tersedia akses internet. Gitu yang harus tersedia akses internet. Kalau saat menjalankan aplikasi tidak ada akses internet, gitu ya, uh, bisa tampil error, gitu ya, bisa tertutup aplikasinya. Jadi, memang harus tersedia akses internet. Gitu ya karena memang pelaksanaan kita adalah online, jadi harus tersedianya akses internet itu udah uh, hukumnya wajib seperti itu. Jadi untuk menjalankan aplikasi pun kita harus kita mendeteksi ada internet atau tidak seperti itu. Yang berikutnya, aplikasi yang didownload harus sesuai dengan bit OS yang digunakan oleh peserta. Nah, di sini kita deteksinya di versi aplikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita menyiapkan masing-masing aplikasi Baik itu exam browser maupun proctor browser Masing-masing ada dua versi yaitu yang 32 bit atau 64 bit gitu. 32 bit atau 64 bit Nah 32 bit atau 64 bit Jadi harus di downloadnya itu sesuai dengan bit OS pada komputer peserta tes Seperti itu Yang berikutnya lagi adalah tanggal Tanggal di komputer peserta itu harus sesuai. Bapak-Ibu bisa lihat di komputernya masing-masing, di kanan bagian bawah, itu ada tanggal ya. Jadi tanggalnya itu harus disesuaikan dengan waktu setempat. Gitu ya. Waktu setempat Indonesia itu ada tiga ya, plus 7, plus 8, plus 9. Jadi harus disesuaikan. Karena eh, komputer itu defaultnya akan eh, terpasang jamnya itu atau waktunya min 8 ya. Waktunya US seperti itu. Nah kalau waktunya tidak sesuai dengan waktu setempat itu aplikasinya tidak akan bisa berjalan atau akan ada tanda silang. Nih, ini di sini akan ada tanda silang seperti itu. Kalau tanda tanggalnya tidak sesuai. Berikutnya tidak diizinkan menggunakan extend screen. Extend screen itu apa, Bapak Ibu menggunakan dua layar itu ya. Ataupun misalnya Bapak tekan Windows P ketika Bapak Ibu tekan windows Pay itu akan muncul yang namanya PC screen only duplicate atau extend. Kalau settingan bapak ibu komputernya extend, exam browser juga akan mendeteksi dia akan bisa berjalan. seperti itu. Yang berikutnya adalah exam browser itu akan mengunci keyboard bapak ibu. gitu mengunci keyboard bapak ibu dalam artian tidak semua keyboard kita kunci tidak. jadi hanya tombol-tombol khusus saja yang uh, shortcut ya, saya shortcut uh, shortcut Bapak Ibu yang khusus saja yang kita eh uh, kita handle gitu. Maksudnya dikecualikan jadi tidak akan bisa ditekan. Contoh kayak control C. Control C itu kan untuk mengcopy kalimat gitu atau mengcopy kata gitu ya. Itu kita blok. Eh uh, V itu juga buat copy eh buat paste gitu ya, buat master. Jadi kita blok. Apa itu kan buat Bapak Ibu mengganti tampilan gitu ya Mengganti dengan aplikasi lainnya juga kita uh, blok seperti itu Dan juga tombol-tombol yang lainnya Yang uh, mengakibatkan peserta tes tampilannya uh, berubah dari tampilan ujian Intinya aplikasi exam browser ini akan mengunci layar peserta Untuk selalu dalam tampilan soal ujian Seperti itu soal tes Gitu jadi, ada tombol khusus untuk keluar dari uh, aplikasi exam browser ini ya. Mudah-mudahan uh, Bapak-Ibu tahu ya, untuk keluar dari exam browser itu apa? Cetap apa ya. Control CB Bapak-Ibu ya. Jadi, Bapak-Ibu untuk bisa keluar dalam aplikasi exam browser, harus menekan control C, kombinasi control C, B. C dan B. Jadi, harus pakai tiga jari untuk menekan. Seperti itu. Itu untuk exam uh, browser. Ini gitu, contohnya exam browser yang siap dijalankan Jadi kalau exam browser Komputer komputer peserta tes itu sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan Maka tombol akan berwarna biru Jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan Maka tombol akan berubah berwarna abu-abu Atau tidak bisa di Ada silang yang menandakan bagian mana yang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti itu. Oke, okay. berikutnya adalah terkait dengan persiapan tempat pelaksanaan, gitu ya. Persiapan tempat pelaksanaan. Yang pertama adalah menginstal jaringan internet, baik itu kabelan, kabel jaringan lan ataupun wifi dengan Bandwidth ideal, gitu ya Bapak Ibu. Ya, ideal itu adalah berjalan dengan baik. Itu adalah 12 Mbps per 15 klien. Jadi kalau mau berjalan dengan baik, itu 12 Mbps per 15 klien. Kalau di bawah itu, bagaimana? Kalau di bawah itu adalah konsekuensinya adalah uh, experience untuk menjawabnya mungkin, gitu ya. Mungkin akan uh, sedikit lambat beberapa detik dari waktu ideal. Ya, apa bandwidth ideal ini gitu ya. ini? Bandwidth ideal pindah soal cepat gitu bapak ibu ya. Jadi gitu, di bawah ini bagaimana? Di bawah ini ya pengalaman eh apa eh, dalam mengerjakannya itu mungkin agak sedikit lambat ketika pindah soal atau lainnya atau membuka pertama kali seperti itu. Yang berikutnya adalah aplikasi proctor browser dan text browser kalian gitu ya. Download ya bapak ibu ya. Mencatat ID proctor dan password proctor pada web. Nah ini mencatat ID proctor dan password proctor pada web ini adalah Uh, Bapak Ibu bisa lihat di menu data pendukung ya untuk si uh, proktor ya. Untuk proktor ada uh, username passwordnya ya. Oke, okay. berikutnya adalah petugas tempat pelaksanaan. Petugas tempat pelaksanaan bertugas untuk mengawasi peserta ujian, gitu ya. Memastikan peserta tidak mengalami kendala teknis, media gitu ya, komputer dapat berfungsi dengan baik, gitu. Bertugas menjaga konektivitas internet dengan cara memastikan hardware yang digunakan untuk tes, baik itu komputer, akses point, wifi, switch, ataupun pengkabelan, itu juga berfungsi dengan baik. Ini topologi standar saja, yang penting adalah komputer klien Bapak Ibu terkoneksi dengan internet. Ini hanyalah contoh ya Bapak Ibu ya. Baik. Uh, saya akan lanjut ke exam browser proctor. Jadi itu aja buat Bapak Ibu yang sekarang sebagai peserta Yang akan menjalankan aplikasi exam browser klien gitu ya Atau yang sebagai peserta tes Itu aja tadi Aplikasinya hanya seperti itu Baik kita lanjut ke exam browser proktor Atau yang digunakan oleh koordinator uh, Ini adalah tampilannya Bapak Ibu ya tidak ada banyak persyaratan spesifikasinya, jadi ketika Bapak-Ibu klik run, maka akan tampil uh, layar penuh, yaitu tampilan cbt testing login. Perbedaannya untuk uh, exam browser proctor adalah ketika Bapak-Ibu menggunakan exam browser client, maka keyboardnya itu akan terkunci. ya. Beberapa tombol keyboard akan terkunci, Bapak-Ibu tidak bisa mengguna, uh, membuka uh, browser lain, tidak bisa membuka Word, tidak bisa membuka Excel, seperti itu. Tetapi perbedaannya ketika menggunakan exam browser Proctor, Bapak-Ibu tetap bisa membuka aplikasi-aplikasi lain ataupun browser lain gitu ya. Bapak-Ibu masih diizinkan membuka aplikasi lainnya. Seperti itu. Ya, Untuk CBT-sync loginnya ini ada username password. Username passwordnya Bapak-Ibu bisa dilihat di web KKG di menu data pendukung. Di situ ada username password CBT-sync loginnya. Oke, kita lanjut setelah login gitu ya. Setelah login akan tampil e, beberapa menu Bapak Ibu ya. Beranda, status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login, request peserta, ini adalah menu-menu yang nanti akan ditampil di CBT single login. Yang pertama dia dashboard. Dashboard ini hanya menerangkan e, petugas proktornya. Ya, kemudian kedua petugas proktor adalah Masuk ke menu daftar peserta gitu ya, masuk menu daftar peserta ini untuk melihat peserta yang terdaftar di, uh, yang berada di bawahnya Bapak Ibu sebagai proktor, ataupun yang Bapak Ibu akan tangani, yang Bapak Ibu akan handle, seperti itu. Ya ini daftar peserta, hanya melihat saja ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, menu yang pertama kali ditekan adalah, kelompok tes telah tadi daftar-peserta yang kedua adalah menu kelompok tes kenapa ini wajib itu jadi ini adalah menu untuk mengaktifkan peserta untuk ujian ngerti ya saya ulangi untuk mengaktifkan peserta untuk ujian jadi Bapak-Ibu Bapak-Ibu proktor kalau Bapak-Ibu proktor tidak membuka menu kelompok tes nanti pesertanya tidak akan bisa login ingat ya kalau di pesertanya terdapat username yang tidak aktif Itu dikarenakan proktornya belum mengaktifkan menu kelompok tes Jadi bukan karena di pusat ya Bapak Ibu ya Tetapi ini kita serahkan ke proktor masing-masing Seperti itu, kita serahkan ke proktor masing-masing Untuk mengaktifkan peserta agar bisa hujan Gitu ya Ini e, jadi ada tombolnya aktif gitu ya Pertama adalah tombol seno, seno adalah mengaktifkan seluruh peserta. yang berikutnya kita siapkan juga ada button baton ini mengaktifkan untuk satu-satu gitu ya. jadi misalnya ada ada 69 peserta nih, yang sesi pertamanya 30 maka yang diaktifkan dari hanya 30 dulu seperti itu. lanjut menu ketiga yang bapak ibu tekan gitu ya sebagai proktor adalah menu status tes. Jadi ya, setelah tadi mengaktifkan peserta Yang berikutnya adalah mengaktifkan token Ya Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Andaru token Token itu adalah kunci untuk Bapak Ibu bisa uh, Masuk ke dalam tampilan soal Jadi tanpa adanya token Bapak Ibu tidak bisa membuka soalnya Jadi hanya bisa login tetapi tidak bisa membuka soal Seperti itu Jadi di menu ini Bapak Ibu Proktor hanya tinggal menekan tombol refresh, gitu ya. Setiap 15 menit sekali ini uh, harus ditekan tombol refreshnya dikarenakan tokennya akan menghilang setiap 15 menit sekali, gitu. Bukan berarti 15 menit sekali si peserta harus mengaktifkan pe token atau memasukkan token, bukan ya? Jadi uh, Proktor ini harus refresh 15 menit sekali hanya untuk jika jika ada peserta yang keluar dari ujian Terus harus masuk lagi Itu kan membutuhkan token Nah, setelah 15 menit Itu tokennya akan hilang gitu ya Maka harus di refresh lagi Untuk proktor Agar tokennya muncul kembali Seperti itu Ya Nah Ini contoh Sorry. Ini contoh tampilan token pada peserta tes ya Jadi e Peserta tes itu Tokennya ada di sebelah kiri atas. Dari sebelah kiri atas dimasukkan ke bawah ya. kanan bawah ya, token bawah. Dimasukkan ke situ. Uh, baru bisa memulai ujian. Kalau tidak dimasukkan, tidak akan bisa melanjutkan membuka soal. Seperti itu. Ya, Kalau misalnya proktornya belum melakukan refresh, maka token di sini tidak muncul. Atau kosong gitu ya. Itu artinya apa? Itu artinya proktornya tidak melakukan rilis itu artinya tokonya tidak melakukan restockan. Baik, yang berikutnya adalah menu status peserta. Itu ya menu status peserta. Tadi e, adalah beberapa kali gitu ya di sini kan e, status tes dan kelompok tes ini dilakukan dari sebelum pelaksanaan ujian bel, e, belum berlangsung. Gitu. Jadi 10 menit sebelum berlangsungnya ujian, dokter harus melakukan dua hal ini. Berikutnya, setelah ujian berjalan, maka peserta akan tampil di menu status peserta. Nah, peserta yang, mancu, eh, peserta yang muncul di menu status peserta, itu adalah peserta yang sudah masuk ke dalam tampilan soal. Seluruh peserta yang sudah membuka soal, maka akan tampil di halaman ini. Gitu ya, Di sini ada sisa waktu, ada status. Sisa waktu itu adalah dalam satuan detik. Gitu ya. Sisa waktu itu dalam satuan detik. Sedangkan status ini adalah statusnya peserta. Statusnya ada dua di sini sedang dikerjakan ataupun selesai, seperti itu. Gitu ya. Ingat ya sisa waktu itu dalam satuan detik. Uh, sisa waktu ini sifatnya uh, tidak real time Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menekan menu, uh, menu status peserta ini didiamkan itu tidak real time. Tidak waktunya berkurang sendiri gitu. Tidak ya. Jadi harus di-refresh baru waktunya menyesuaikan dengan waktu yang di seperti itu jadi tidak real time baik berikutnya adalah daftar login peserta gitu ya daftar login peserta adalah e, peserta yang sedang login gitu ya berbeda dengan status peserta status peserta adalah seluruh peserta yang sudah masuk ke soal sudah membuka soal sedangkan daftar login peserta adalah Peserta yang sedang login. Jadi kalau misalnya pesertanya sedang tidak login, itu tidak akan tampil di sini. Oke, jadi yang tampil di sini adalah peserta yang sedang login. Itu, peserta yang sedang login atau nyangkut loginnya. Itu ya, perbedaannya itu. Yang berikutnya adalah request set peserta. Nah, ini ini adalah menu yang Bapak Ibu Proktor wajib pantau. Itu ya, wajib pantau. Jadi, jika peserta mengalami kendala ketika misalnya komputernya restart atau komputernya e, mati, itu maka nanti e, pesertanya dia akan bisa login lagi. Jadi, harus menekan tombol reset peserta. Lalu, si peserta tersebut request akan masuk ke dalam menu ini. Nah, sebelum proktornya menekan reset, maka pesertanya tidak akan bisa login. Jadi, proktornya harus memantau menu ini itu oke okay. berikutnya itu aja bapak ibu menu-menunya di aplikasi Proctor berikutnya kita masuk ke troubleshooting ingat ya tidak ada aplikasi yang uh, sempurna pasti ada uh, namanya error-error gitu ya nah kita di sini memberikan beberapa trouble troubleshootingnya seperti itu jadi uh, jika ada masalah Masalah A, penanganannya seperti apa Masalah B, penanganannya seperti apa Kita masukkan di sini. Yang pertama adalah error set peserta Ini yang tadi saya sampaikan Jika terdapat peserta yang keluar dari ujian Maka Pesertanya akan harus menekan reset peserta Jadi ingat ya Bapak Ibu Peserta yang sebagai peserta ketika mengalami gangguan atau tidak bisa login Ketika login lagi harus menekan tombol reset pesertanya Jadi ya Nanti ketika menekan tombol reset peserta requestan ini akan masuk ke proktor dan proktornya wajib melakukan reset loginnya. Seperti itu. Di sini kita kita tuliskan menunggu satu menit gitu ya. Menunggu satu menit ini artinya adalah e, artinya adalah konotasinya tidak pasti gitu. Ya. Maksudnya tidak pasti pasti seperti ini. Gitu ya. Jadi eh 1 menit itu bukan berarti harus menunggu satu menit real gitu ya jadi bisa aja lebih cepet, bisa aja lebih lama tergantung dari proktornya gitu ya jadi ini setelah peserta reset nanti akan masuk ke proktor nah kalau proktornya langsung eksekusi maka detik itu juga peserta langsung bisa login kembali tetapi kalau misalnya proktornya baru 15 menit kemudian mengeksekusi ya peserta baru 15 menit kemudian baru bisa login lagi gitu jadi tidak hanya satu menit, jadi ini berdasarkan dari proktornya seperti itu. Berikutnya username belum diaktifkan. Ya, saya ingatkan lagi ya, jadi request peserta, peserta itu penting untuk Bapak Ibu yang sebagai proktor ya. Ingat ya, teman-teman KKG ini uh, ingin sekali gitu, ingin sekali. Uh, Penasaran sekali gitu ya tentang terkait dengan asesmen nasional ini soal soalnya seperti apa. Jadi kita mohon bantuan juga ke teman-teman koordinator kabupaten kota untuk membantu, membantu bertanggung jawab sebagai proktor untuk mengoperasikan aplikasinya. Agar teman-teman di daerah bisa untuk bersimulasi seperti itu. Jadi yang berikutnya adalah tabel adalah username belum diaktifkan. Username belum diaktifkan ini adalah um, kelompok tesnya belum diaktifkan oleh proktornya. Jadi tadi di sini ada ya, di sini ada kelompok tes menu kelompok tes. Nah kalau ini belum diaktifkan oleh si proktor belum dicentang gitu ya atau belum di SNL. Maka si peserta akan tampil error username Anda belum diaktifkan. Ini diakibatkan proktornya belum mengizinkan bapak ibu untuk bisa. Uh, apa namanya untuk bisa ujian seperti itu ya yang berikutnya adalah tidak dapat login karena sudah menyelesaikan tes jadi pelaksanaan tes itu hanya bisa dikerjakan satu kali jadi kalau bapak ibu sudah selesai menyelesaikan tes maka bapak ibu tidak akan bisa untuk ujian kembali seperti itu ini akan ada tulisannya sudah menyelesaikan tes berikutnya Berikutnya adalah terkait lokot warna merah, gitu ya. Ini untuk peserta, jadi gitu. untuk peserta tidak usah panik, gitu ya. Ketika muncul error lokot lokot tombol warna merah ini, konfirmasi tes lokot, gitu ya, warna merah kita nyebutnya karena tombolnya warna merah. Tombol lokot ini kita nyebut ada banyak warnanya, gitu ya. Tergantung permasalahannya. Di sini kita tambahkan yang sering terjadi adalah lokot merah gitu ya nggak usah panik uh, tetap tetap santai aja tetap tenang aja mengerjakannya lokot merah ini terjadi dikarenakan mungkin adanya loss internet gitu ya internetnya terputus sebentar seperti itu atau permasalahan uh, permasalahan kalau lokot ini kebanyakan adalah internet dari bapak ibu sekalian terdapat loss gitu ya ataupun tidak stabil itu menyebabkan lokot merah nggak uh, usah panik tinggal log out aja lalu bapak ibu login kembali gitu ya maka otomatis bapak ibu akan bisa melanjutkan lagi soal sebelumnya jadi jawabannya tidak akan hilang jawabannya akan tetap ada uh, tetap bisa mengerjakan seperti itu ya baik bapak ibu itu aja bapak ibu hanya sedikit yang bisa uh, kami sampaikan Uh, kalau hanya pemaparan aja, kayaknya kurang mengena gitu ya, kurang afdol gitu ya, kurang afdol Jadi sekarang uh, Bapak Ibu kita jam 13:46, kita akan memulai ujian pada pukul 14 sampai uh, Sebenarnya ini sudah kita aktifkan dari dari pagi ya, tadi sudah kita aktifkan Jadi nanti Bapak Ibu bisa ujian sampai dengan pukul Sampai dengan pukul 3 sore gitu ya ingat ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa simulasi hanya sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.